Oke, okay, sebelum kita ke ramalannya, saya informasikan terlebih dahulu, bahwasanya ramalan ini bersifat umum dan tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa kecocokan dengan ramalan ini, status di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada anda. Dan informasi saya sampaikan kepada sahabat zodiak 48 yang lain di sini sesuai dengan permintaan ataupun saran dari sahabat yang lain. Kita akan menggalang donasi ataupun dana. Untuk melawan virus corona ataupun COVID-19, jika kamu setuju, kita akan menggalang donasi ataupun dana atas nama sahabat zodiak 48 channel. Silahkan komentar di bawah ini, dan kita akan mempersiapkannya tiga hari ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mengajak kartu ramalan asmara tentang pasangan seorang Scorpio dan Libra. Dan di sini, kita akan mengambil kartu untuk seorang Scorpio terlebih dahulu. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu seorang Libra secara umumnya. Baik, setelah itu kita akan mengambil kartu energi untuk seorang Scorpio dan Libra pada umumnya. <tuh> Di sini kita akan mengambil energi asmara tentang Scorpio terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan mengambil energi tentang seorang Libra secara umumnya. Oke, setelah kartunya kita ambil, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun kartu yang jelas ramalan tentang pasangan seorang Scorpio dan Libra secara umum. Oke, di sini pertama kita akan mengambil kartu kepada seorang Scorpio. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu untuk asmara seorang Libra secara umumnya, ataupun yang memperjelas asmaranya. Oke, kita langsung saja membuka dan membacakan kartu asmara seorang Scorpio secara umumnya, dan kartunya adalah Seven of Swords secara umum ini diartikan ingin melangkah maju namun selalu mengingat masa lalu sehingga majunya sedikit pelan dan untuk asmara seorang Scorpio ini dijelaskan bahwasanya asmaramu di masa lalu sangat menyakitkan kepadamu atau kenangan di masa lalu tentang asmara ataupun mantan pasanganmu itu sangat mengganggumu dan kamu selalu mengingatnya meskipun kamu sudah mendapatkan pasangan di masa kini pasanganmu di masa lalu itu kamu sangat susah move on Ataupun kamu selalu mengingatnya Sehingga Pasanganmu sekarang akan sangat-sangat Tidak baik Ataupun sangat merasa risih Kepada dirimu Karena kamu selalu mengingat masa lalu Apabila berjumpa dengan pasanganmu yang sekarang Langkah baiknya untuk Scorpio Kamu harus fokus kepada pasanganmu yang sekarang Apalagi Seorang Scorpio dihadapkan dengan Pasangan seorang Libra Dan untuk kartu support yang kamu dapatkan Adalah Queen of Sword. Queen of Sword di sini berarti menandakan seorang wanita yang usianya sudah matang ataupun yang sudah dewasa. Di sini bisa saja seorang teman, sahabat, ataupun rekan kerjamu. Di sini menggambarkan wanita tersebut akan membantumu untuk melupakan masa lalu dan move on dari masa lalu, dan kamu harus lebih fokus kepada pasanganmu yang sekarang dan untuk wanita ini dia akan memberikan masukan yang positif serta respon yang sangat bagus untuk melupakan masa lalumu yang sangat suram. Di sini menggambarkan juga bahwasannya Queen of Sword itu akan membantumu menghiburmu untuk melupakan masa lalu dan kamu harus fokus kepada pasanganmu yang sekarang. Dan untuk kartu yang memperjelas tentang Asmara Scorpio adalah The Emperor. Secara umum digambarkan ini adalah seseorang yang berkuasa ataupun seseorang yang sangat berkuasa atau yang disimbolkan dengan orang yang lebih tua yang lebih senior dari dirimu dan untuk kartu asmara seorang Scorpio kamu itu sudah mendapatkan pasangan di masa kini namun kamu selalu mengingat masa lalumu sehingga asmaramu dengan pasanganmu yang sekarang sangat lamban untuk kedepannya dan pasanganmu yang sekarang akan sangat merasa resi apabila kamu mengingat mantanmu di masa lalu, apalagi kamu membandingkan pasanganmu di masa lalu dengan pasanganmu yang sekarang. Kamu sering menceritakan masa lalu bersama pasangan yang lama kepada pasanganmu yang saat ini sehingga dia merasa resi. Dan di sini kamu mendapatkan dukungan, support, energi dari seorang sahabat ataupun tekan yang sangat mendukung ataupun memberikan motivasi yang positif kepadamu agar melupakan masa lalu dan fokus ke pasangan yang sekarang. Dan di Emperor disini menandakan seseorang yang berkuasa ataupun yang berpengaruh di sini orang yang berpengaruh kepada dirimu adalah Orang yang memberikan motivasi kepadamu dan respon positif agar kamu lupakan masa lalu Dan kamu move on dari masa lalumu Sehingga juga kamu bisa fokus kepada asmaramu dan pasanganmu yang sekarang Selanjutnya kita akan membuka kartu asmara tentang Libra secara umumnya Dan kartunya adalah core of cup diartikan secara umum orang yang selalu menimbang hubungannya di masa kini jadi untuk asmara seorang libra kamu akan selalu melihat pasanganmu Apakah pasanganmu sudah move dari masa lalunya atau tidak di sini seorang libra juga sangat risih apabila pasangannya bercerita kepada dirinya tentang masa lalunya dia memang diam dan menanggapi namun di dalam hatinya dia akan pendam dan simpan di sini, satu piala, kurdi dan ada satu tangan itu menandakan bahwasanya seseorang akan memberi motivasi ataupun masukan yang sangat bagus agar kamu dapat mengontrol pasangan dan menjalani hubungan asmara yang lebih bagus kedepannya bersama pasanganmu yang sekarang. Jadi, untuk Libra dan Scorpio, itu Scorpio selalu mengingat pasangan ataupun susah move on, sehingga seorang Libra akan berisi namun dia tetap tenang dan mengkontrol emosinya tentang asmara hubungannya dengan Scorpio dan support energi yang dapatkan seorang Libra adalah Knight of Cup Knight of Cup itu secara umum diartikan seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun ini bisa saja rekan kerja orang sekitar ataupun sahabatmu. Di sini seorang Libra mempunyai seorang sahabat ataupun seseorang yang ia percaya sehingga ia mencurahkan semua isi hatinya tentang hubungan asmara kepada seseorang tersebut. Di sini Knight of Cup itu menandakan bahwasanya dia akan memberikan masukan, support energi serta untuk mengontrol emosi terhadap menjalani hubungan asmara dengan Scorpio. Di sini juga Knight of Cup itu memberikan masukan agar pasangan lupa dengan masa lalunya dan kamu bisa menjalani hubungan asmara yang lebih tenang dengan pasanganmu. Jadi di sini jelas terlihat bahwasanya dukungan energi yang mereka dapatkan sangat bertolak belakang yang satu wanita dan yang satu pria. Di sini mereka sama-sama mensupport pasangan Libra dan pasangan Scorpio untuk menjalani hubungan asmara yang lebih bagus kedepannya Namun di sini Libra selalu memendam perasaannya dan selalu menahan emosi apabila seorang Scorpio menceritakan Masalah pasangan di masa lalunya ataupun mantannya kepada seorang Libra, dia menanggapinya namun di dalam hati ia akan menyimpannya dan merenunginya. Dan untuk kartu yang terjelas asmara seorang Libra adalah the Hanged Man the Hanged Man itu secara umum diartikan pasrah tapi yakin dan memiliki naluri yang kuat. Di sini jelas terlihat bahwasanya seorang Libra akan menjalani asmara dengan Scorpio dengan cara pasrah, tapi yakin akan hubungan tersebut. Di sini The Hangman menceritakan tentang hubungan asmara seorang Libra kepada Scorpio. Libra memang selalu menahan emosi, namun dia selalu pasrah kepada keadaan. Namun di dalam hati ia yakin bahwasannya ia dapat membahagiakan pasangan seorang Scorpio. Dan di sini terlihat bahwasannya seorang Libra akan menimbang kembali hubungannya dengan yang lain, ataupun akan menimbang kembali hubungannya dengan Scorpio. Dan dia akan memikirkannya secara mendalam. Dia memang merespon cerita dari seorang Scorpio tentang pasangan masa lalunya dengan tenang dan menyikapinya dengan bijak. Di sini, dia mendapatkan support energi dari seorang pria untuk menjalani hubungan asmara yang lebih bagus. Dan di sini, seorang pria tersebut memberikan masukan agar lebih tenang menghadapinya dan pasrah kepada keadaan, sehingga seorang Libra dapat menguasai asmara seorang Scorpio. Di sini juga dia akan menyerahkan seorang libra untuk menghapus kenangan seorang Scorpio yang pahit dan memulai kenangan yang baru ataupun memulai awal yang baru dengan seorang Scorpio the hanged man ini disini menandakan bahwasanya seorang libra akan pasrah kepada keadaan namun di dalam hati ia yakin terhadap hubungan tersebut berjalan dengan baik dan berjalan dengan normal serta bahagia jadi jelas di sini kelihatan bahwasanya seorang Scorpio dan libra di disini Scorpio selalu menceritakan masa lalu kepada Libra, dan Libra menanggapinya secara dingin, ia memendam perasaan dan menanggapinya secara dewasa. Dan untuk support yang mereka dapatkan adalah masukan dari seorang rekan kerja ataupun sahabat terdekatnya yang sering ia curahkan tentang asmara kepada orang tersebut. Dan untuk kesimpulannya mereka masing-masing sang penguasa dan satu pasrah, Di sini disebutkan bahwasanya, Scorpio mendapatkan masukan ataupun kesimpulan dari asmaranya dari seseorang yang lebih senior kepadanya dan untuk kesimpulan asmara seorang Libra kepada Scorpio ia akan pasrah kepada keadaan dan ia akan yakin bahwasanya hubungan mereka akan berjalan baik dan berjalan ke jenjang yang berikutnya baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan pasangan seorang Scorpio dan Libra secara umum semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasinya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.